Rasa gelap jatuh Di ujung malam Menuju pagi yang dingin Hanya ada sedikit bintang melamin Mungkin karena kau Serang cantik-cantiknya Juga ia takut, tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di mana Ia takut, tak kalah harus berpapasan di tengah perut.